Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Kali ini saya kembali membagikan Beberapa contoh soal tes PPK dan PPS Sebelum saya lanjut Seperti biasa saya mohon Kepada teman-teman Untuk men-support channel saya Dan saya mengucapkan terima kasih banyak Kepada teman-teman yang sudah mampir Yang pertama, dalam hal anggota KPU Provinsi dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka anggota yang bersangkutan A. Diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi setelah diputuskan oleh DKPP. B. Diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi setelah mendapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi. C. Diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi setelah mendapat surat keterangan dari pengadilan negeri. D. Diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi. Jawabannya D. Dua. Penggantian antar waktu anggota KPU yang berhenti dilakukan dengan ketentuan A. Anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. B. Anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh tim seleksi. C. Anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU, urutan peringkatan berikutnya sesuai usulan Presiden. D. Dilakukan seleksi ulang. Jawabannya A. Nomor 3. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pernyataan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat terdapat pada Alinea Keberapa? A. Alinea kedua B. Alinea ketiga C. Alinea kelima D. Alinea pertama E. Alinea keempat Jawabannya E. Alinea keempat Nomor 4 Siapa yang menetapkan status terdakwa dalam pelanggaran tindak pidana pemilu? A. KPU B. Jaksa C. Hakim D. Bawaslu E. Penyidik atau polisi B Jaksa nomor 5 ketentuan tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum diatur lebih teknis dalam A perbawaslu nomor 18 tahun 2017 B perbawaslu nomor 4 tahun 2018 C perbawaslu nomor 7 tahun 2018 D. Perbawaslu nomor 8 tahun 2018 E. Perbawaslu nomor 9 tahun 2018 Jawabannya C. Perbawaslu nomor 7 tahun 2018 Nomor 6 Pelaksana peserta dan tim kampanye pemilu dilarang Kecuali A. Mengganggu ketertiban umum B. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat C. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan anggota peserta pemilu yang lain D. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan Jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah Tempat Ibadah dan Tempat Pendidikan E. Semua Jawaban Benar Jawabannya D. Nomor 7 Batasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebanyak dua kali masa jabatan Diatur dalam Undang-Undang Undang Dasar 1945 pada amandemen yang keberapa? A. Amandemen kedua B. Amandemen ketiga C. Amandemen keempat D. Amandemen pertama E. Amandemen ketiga pasal 7A Jawabannya D. Amandemen pertama Nomor 8 Berapa jumlah seluruh anggota DPD berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945? A. Empat orang setiap provinsi (b) tidak melebihi 50% jumlah anggota DPR RI (c) tidak melebihi 30% jumlah anggota DPR RI (d) tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR RI e, tidak lebih dari seperempat jumlah anggota DPR RI Jawabannya, (d) tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR RI jumlah anggota jumlah tidak jumlah Nomor 9. Pernyataan yang salah tentang kampanye di bawah ini adalah A. Kampanye pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye. B. Pelaksana kampanye bisa mengikutsertakan masyarakat umum dan semua umur. C. Kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab D. Kampanye pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dengan kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD E. Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan atau citra dari peserta pemilu. Jawabannya B. Nomor 10. Berdasarkan sejarah kelahiran Golput, pada sekitar pemilu 1971, istilah tersebut dipergunakan untuk menyebut perilaku pemilihan yang A. Pemilih yang tidak mengerti cara mencoblos tanpa gambar sehingga kertas suara rusak B. Pemilih yang tidak datang ke TPS karena malas C. Pemilih yang tidak mau memilih karena menganggap bahwa rakyat tidak bebas memilih dan tidak ada pilihan lain kecuali partai politik yang direstui pemerintah D. Pemilih yang tidak peduli dengan demokrasi advertisement E. Pemilih yang mencoba mengajak masyarakat mendirikan partai politik partai politik baru dengan nama Golput. Jawabannya C. Pemilih yang tidak mau memilih karena menganggap bahwa rakyat tidak bebas memilih dan tidak ada pilihan lain kecuali partai politik yang direstui pemerintah. Demikian beberapa soal yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Assalamualaikum.